Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Salam Satu hobi Salam Budidaya Oke sahabat Dalam video yang lalu saya berbagi video eh, Yang membahas tentang pertumbuhan ikan yang macet Atau lambat bertumbuh Dan di dalam video tersebut Saya eh, menyebutkan bahwasannya Ukuran kolam juga berpengaruh Dalam pertumbuhan ikan Oke akan tetapi sebelumnya saya minta maaf apabila argumen saya ini agak sedikit berbeda dan bertentangan dengan e, para senior ya Yang tentunya sudah lama berpengalaman dalam melakukan budidaya ikan nila Sedana tujuan saya e, bukan berarti untuk menggurui Akan tetapi saya hanya sekedar berbagi pengalaman selama saya berbudidaya oleh karena itu, agar sahabat tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, okay? selama berbudidaya juga beberapa kali percobaan, tentu saja saya mendapatkan sesuatu kesimpulan yang tentunya harus saya pegang. Budidaya adalah upaya. Atau usaha yang disertai Rekayasa Untuk mendapatkan sesuatu yang Lebih Akan tetapi apabila dijabarkan Maka akan menjadi Sesuatu yang sangat luas sekali sahabatnya. Lebih mudahkah Lebih ringankah Lebih banyakkah Lebih untungkah Dan tentunya masih banyak sekali Akan tetapi eh, Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih Apabila tidak menggunakan logika Maka saya rasa Akan menjadi sebuah hal yang sia-sia Atau menjadi usaha yang sia-sia Dari situ Saya memiliki prinsip Atau argumen bahwasannya Di dalam berupaya atau berusaha Atau berbudidaya Saya menggunakan logika Suatu misal Saat berbudidaya ikan Hal yang wajib disiapkan yaitu kolam dan airnya serta merekayasa agar sesuai dengan kebutuhan hidupnya oke sahabat serta tidak boleh egois dalam arti egois di sini yaitu memikirkan keuntungan kita sendiri tanpa memikirkan eh, kehidupan yang kita pelihara atau kita budidaya suatu misal eh, menebar benih atau menebar bibit yang tidak sesuai dengan eh, tempatnya, dari keegoisan ini kegagalan sering terjadi, ya sahabatnya, karena keegoisan kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi, justru kegagalan sering kita dapatkan, dan mungkin perlu sahabat ingat kembali bahwasannya makhluk-makhluk yang lemah itu sangat mudah sekali atau sangat pintar untuk beradaptasi atau juga berkamuflase sesuai dengan tempat hidupnya jadi tidak menutup kemungkinan eh, dari sifat-sifat tersebut dimiliki oleh ikan nila yang kita budidayakan Oke sahabat suatu misal mereka hidup di ruang yang sempit maka dia akan mengkredilkan dirinya atau bertahan untuk bertumbuh demi kelangsungan hidupnya atau juga dia merubah postur idealnya menjadi tidak ideal lagi dan sebenarnya banyak sekali contoh-contoh di alam sahabatnya seperti halnya kehidupan ikan di dasar laut yang tidak tertembus matahari akan tetapi yang akan saya jadikan contoh di sini tentang kehidupan ikan lele di dalam sumur karena ini banyak sekali sahabatnya dan sering sekali saya jumpai eh, dari beberapa orang yang memelihara ikan lele di dalam sumur yang tidak terpakai dan hampir rata-rata bahwasannya ikan lele yang eh, dibelihara di sumur itu agak sedikit memiliki kepala yang Besar ya, dibandingkan dengan lele-lele pada umumnya. Dari beberapa hal tersebut, tidak menutup kemungkinan itu berlaku pada sifat-sifat ikan nila. Oke, sahabat, terima kasih sudah menonton. Demikian apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan untuk sahabat-sahabat pemula, semangat dan terus bersemangat. Dan tentunya untuk sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini, eh, tolong bantu di subscribe, like serta komennya dan tekan pula tanda loncengnya agar tidak ketinggalan apabila saya mengunggah video-video yang baru baik di dalam saya berunsai, berbudidaya ikan dan ada kalanya pula saya mengunggah tentang eh, destinasi wisata yang ada di desa Sitemulyo, kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pasitan, Jawa Timur, Indonesia. Oke, sahabat, semangat! Da, salam satu hobi, salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.